Halo semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam berjumpa lagi dengan channelnya NGK Wong besok Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Dan video kali ini masih tentang seputaran alam, alam yang ada di Indonesia yang begitu indah dan menyenangkan setiap melihat pemandangan ini. Ada pegunungan, hutan yang, yang sangat, sangat istimewa indahnya. Ada beberapa jalan-jalan yang indah dari atas terlihat sangat indah, yaitu seperti di hutan dan setelah itu ada danau danau yang begitu jernih dan indah sekali. Dari ini terdapat sebuah kanan kiri bukit bukit yang banyak pohon-pohon cemara pohon, -pohon, pohon ya yeah, nah, pokoknya pohon jari -jari ada di situ <tuh> <tuh> oke okay, teman-teman lanjutkan untuk menonton jangan jangan subscribe dan tetap ditonton video ini yang saya Kasih untuk kalian semuanya yang sudah menonton, Ibu doakan semoga kalian bahagia, sehat selalu, dan ya. Banyak rezeki, amin amin ya Rabbal 'Alamin.